Hai sahabat Rakor kita bertemu lagi untuk membahas biodata, sinopsis, umur asli Instagram dan sosial para pemain drama Love Alarm Season 2 Drama ini bercerita tentang orang-orang yang dapat menemukan cinta mereka melalui sebuah aplikasi Sebuah bunyi notifikasi akan terdengar jika Anda diketahui menyukai atau disukai seseorang hanya dengan berdiri sejarak 10 meter dari orang tersebut di season kedua ini, latar waktu kisah mereka bertiga diambil empat tahun kemudian setelah aplikasi Love Alarm memiliki fitur baru. Fitur terbaru ini menyediakan daftar orang yang akan disukai dan orang yang akan menyukai Anda. Akibat fitur baru tersebut, Kim Jojo yang diperankan oleh Kim Sohyun tidak bisa mengungkapkan perasaan aslinya terhadap Suno yang diperankan oleh Songgang. Ia memblokir alarm orang lain agar miliknya tidak bisa berbunyi Inilah biodata para pemain drama Love Alarm season 2 Yang pertama ada Kim Soo Hyun yang berperan sebagai Kim Jojo Lahir pada tanggal 4 Juni 1999 di Australia Umur di tahun 2021 sudah 22 tahun Bersodiaga Gemini. Kim Soo Hyun kembali ke Korea dari Australia saat berumur 5 tahun sudah membintangi 7 film dan 30 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat 9 penghargaan selama karirnya, terakhir di tahun 2019 sebagai artis luar biasa. Inilah Instagram asli Kim So Hyun. Yang kedua ada jonggaram yang berperan sebagai Yi Yeong Lahir pada tanggal 23 Februari 1993 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 28 tahun Bersodiak Pisces tinggi 183 cm Sudah membintangi 6 film dan 7 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor baru terbaik di tahun 2016 Inilah Instagram halaman penggemar jonggaram bukan instagram aslinya ya yang ketiga ada songgang yang berperan sebagai suno lahir pada tanggal 23 April 1994 di korea selatan Umur di tahun 2021 sudah 27 tahun, bersodiak taurus tinggi 184 cm, sudah membintangi satu film dan 8 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor pendatang baru terbaik pria di tahun 2018 Inilah Instagram asli Songgang yang keempat, ada Gominsi yang berperan sebagai Pak Golmi, lahir pada tanggal 15 Februari 1995 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 26 tahun, bersodiak Aquarius, sudah membintangi tiga film dan 12 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai artis baru terbaik di tahun 2019. Inilah Instagram asli Gominsi. Yang kelima ada Gim yang berperan sebagai Yukjo, Lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 2000 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 21 tahun Bersodiak Scorpio tinggi 163 cm golongan darah B Sudah membintangi 7 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Inilah Instagram asli Gim yang keenam ada Idaun yang berperan sebagai peran pendukung. Tanggal, bulan dan tahun lahir tidak bisa saya dapat, yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Tinggi 167 cm, nama lahir Ison Min. Sudah membintangi dua drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Idaun dan channel YouTube pribadinya. Yang ketujuh ada Gido hun yang berperan sebagai Brian Chon Lahir pada tanggal 5 April 1995 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 26 tahun Bersodiak aries tinggi 186 cm Sudah membintangi satu film dan 6 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Inilah Instagram asli Gido hun yang kedelapan ada Yunnamo yang berperan sebagai manajer Suno, Lahir pada tanggal 13 Agustus 1985 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 36 tahun Bersodiak Leo sudah membintangi 10 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Instagramnya tidak bisa saya dapat yang tahu bisa tulis di kolom komentar untuk lebih mengerti drama Love Alarm Season 2, lebih baik nonton dulu Love Alarm Season 1. Itulah beberapa informasi para pemain drama Love Alarm Season 2 yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nonton dramanya, sampai jumpa di video berikutnya.